Ini dia rekomendasi film India terbaik sepanjang masa yang pasti seru untuk Anda tonton. Yuk, disimak. 1. Apke Hain Kaun, 1994 Film ini bercerita tentang kakak beradik Rajesh, Monish Bahal, dan Prem, Salman Khan berkenalan dengan kakak beradik Puja, Renuka Sahen, dan Nisa, Maduri Dixit. Rajesh jatuh cinta kepada Puja dan memutuskan menikah. Para adik ikut tinggal bersama pasangan baru ini. Dalam perjalanan waktu, Nisa jatuh cinta dengan Prem. Namun tak lama setelah itu, Puja meninggal. Nisa kemudian disarankan menikah dengan Rajesh menggantikan posisi kakaknya. Apke Hain yang diperankan bintang Bollywood Salman Khan dan Maduri Dixit ini disutradarai oleh Suraj Barjatya. Wikipedia mencatat, film ini memenangi 13 penghargaan film, juga masuk dalam lebih dari 20 nominasi ajang penghargaan. Wow, 2, Dilwale Dulhania Le Jayenge, 1995 Pecinta film Bollywood pasti hafal benar dengan nama dan wajah mereka berdua Ya, Rukh Khan dan Kajol memang sudah banyak sekali membintangi film-film Bollywood Dan keduanya juga sering dipasangkan dalam satu judul film yang sama Seperti film Dilwale Dulhania Le Jayenge ini Di film klasik India ini Sahrul Khan berperan sebagai Raj Mahotra dan Kajol sebagai Simran Singh Cerita dalam film ini, keduanya bertemu pertama kali di kereta api dalam perjalanan untuk liburan keliling Eropa. Dalam liburan singkat itu, cinta mereka bersemi. Konflik kemudian datang karena orang tua tidak merestui, karena Simran sudah dijodohkan dengan orang lain. Disutradarai oleh Aditya Chopra film ini berhasil menyabet penghargaan Best Movie di film Farre Award juga masuk dalam daftar 1001 Movies You Must See Before You Die versi IMDB.com. Soundtrack lagunya pun hits di India di masa itu, sekian video tentang 15 film India sepanjang masa ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.